selamat datang kembali di car driving Indonesia dan ya udah lama enggak video jadi ini mungkin saat yang tepat uh, untuk saya upload video lagi dan kali ini temanya adalah um, apa yang akan terjadi ketika kita mengupgrade mobil Grand Max uh, ini ya apa namanya kurir si lambat karena seperti yang kita tahu ketahui bahwa kendaraan dari kurir si lambat ya ekspedisi si lambat itu kita berubah-berubah ya maksudnya tetap mobilnya sama dan Max cuman setiap waktu itu ketika kita ambil job itu berubah gitu jadi itu akan menjadi pertanyaan apa yang terjadi Apakah ketika kita upgrade ketika kita upgrade mesin mobil tersebut itu apakah tersimpan atau tidak gitu. Oke jadi langsung saja kita ini uh, ambil pekerjaannya dulu sebagai kurir si lambat ya kan? jadi ini mudah-mudahan suaranya terdengar tidak terganggu suara angin karena tepat di depan saya ini ada kipas Oke okay, kita sudah pilih Dan kita akan menuju ke kantor Headquarter si lambat tersebut Sampai coba di depan kantor Oke okay, dan akhirnya kita sudah berada di kantor si lambat Ya ini kantor kepala cabangnya Atau apapun itu Dan kita sudah akan seragam Saatnya kita ambil Grand Max nya Kita menuju ke sini dan yap ini dia sebuah Densu Grand Max ya kalau di sini namanya Densu, yaitu parodi dari Daihatsu agar tidak kena alcipta dan segala macam jadi ya oke okay lah oke okay, jadi langsung saja ini sebenarnya kita uh kesentul loh beneran <laughs> cocok dah tujuannya kita kesentul karena kita tujuannya adalah ingin mengupgrade kendaraan ini jadi buat temen teman yang penasaran ya kan nah uh, ini kira-kira kalau diupgrade kesimpan nggak ya nah ini mungkin di video ini bisa membantu jawaban Eh, membantu pertanyaan teman-teman yang kepo ya kan apakah nanti uh, dari hasil dari upgrade ini akan tersimpan atau tidak karena yang seperti kita ketahui bahwa mm, mobil yang kita pakai di uh, ekspedisi selamat ini uh, setiap waktu berubah-berubah ya jadi tidak melulus misalnya nih, saya pakai Grand Max dengan plat nomor B3090 TJK nah ketika saya uh, akan ngambil job lagi di kemudian hari atau di besok atau nanti gitu Mobilnya itu enggak ini lagi, beda lagi. Gitu, teman-teman. Oke, okay, teman-teman, kita sudah memasuki area apa ini? Jalan tol ya. Jalan tol atau bukan sini? Masih belum sepertinya. Dan entah kenapa kebetulan ini areanya <guluh> pengirimannya sama-sama kesentul gitu loh. Sebetnya sistem dari kartu Driving Indonesia ini mengetahui ya kalau <guluh> kita akan eksperimen upgrade mesin ini grand di sini. Oke, okay, ini dengan mesin standar ya sebenarnya mobil ini memiliki lima percepatan hmm. ya 5 percepatan ya dan entah kenapa ini top speednya karena di 150 jadi dia nggak akan mengoper ke gigi 5 nah satu-satunya cara agar bisa ke gigi 5 ya kita ganti manual sequential lalu kita naikkan nah seperti itu jadi dia berada di 4000 ya putaran mesinnya tapi tetap. 150 kali oh ini top speednya. Ini sebenarnya tanpa upgrade atau standar ya mesin stok ini ya oke okay lah biasa lah ya, biasalah mobil gini. Oke okay, kita sudah dekat dengan sirkuit sentul. Apakah dekat? Masih jauh ya? Ya lumayan dah. Oke okay, kita skip aja ya ke depan nanti di depan gerbang sentulnya. Oke okay. sampai jumpa nah ini kita sudah berada di sentul kita keluar ke kiri di depan ada apa nih Honade Honade si waduh tuh sepertinya transmissivity ya <laughs> transmissivity suaranya geden gitu oke kita akan eksperimen ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu kita coba mengupgrade ini mobil Sebenarnya kalau di upgrade mau basir juga sih tapi ya demi menjawab rasa penasaran itu. Oke okay, nggak apa-apa kita rugi bandar, <tuh> rugi bandar. Ya nggak bisa mundur kita akan maju dikit. Yuk mundur yuk yuk yuk mundur yuk mundur yuk yuk mundur yuk. Oke okay, kita menuju ke uh, segmen engine ya kita ke mesin. Oke okay, kita akan coba kedua uh, opsi nih ya. Ini ada mesin stage dan suspensi kita akan buat low Oke, okay. hmm, tidak ada perubahan suspensinya tidak berubah ya kalau kita klik high, medium dan low nggak ada yang berubah oke okay, kita akan coba klik level 3 ya seperti yang bisa kita lihat bahwa mobil fakta uniknya fakta menariknya adalah mobil ekspedisi si lambat ini tidak bisa di upgrade sama sekali ya jadi mungkin ini hal-hal yang bagus karena mengingat <laughs> agar pemain di kartraffing Indonesia ini tidak apa ya, menjadi sistem kartraffing Indonesia -nya ini tidak um, memperbolehkan kita untuk mengupgrade mobil ini karena seperti kita ketahui bahwa um, mobil dari ekspedisi selamat ini setiap waktu itu berubah-berubah ketika kita ambil job, saat ini kemarin dan besok atau nanti gitu, itu akan berubah Gitu. Jadi suspensi, eh suspensi, uh, apa ya uh, mobilnya itu berubah gitu. Mobilnya tetap gremat, tapi apa ya, ya kalian tahu sendirilah maksud saya gimana. <laughs> jadi mobilnya itu enggak sama gitu, mobil yang beda ntar pelat uh, nomornya beda gitu. Oke, okay, jadi ini nggak bisa ya ini sama saja. Kita kita klik horsepower juga nggak nambah dan uh, ketinggian suspensi juga nggak berubah. Meskipun kita apply juga nggak ada tulisan Uh, uang kita akan berkurang atau gimana itu juga tidak ada oke okay, jadi rasa penasaran itu sudah terjawab ya oke okay, kita um, uh, segmen mesin nggak bisa ya kita coba masuk ke segmen visualisasi atau ya uh, inilah kosmetik uh, ya kita coba ganti plat nomor gitu okay, kita coba ganti apa ya hmm. okay, kita ganti ngawur ya Apakah akan diganti? Oke, oh, okay, diganti. Plat nomornya diganti ya. B sembilan Srg ini juga diganti ternyata. Menarik juga bahwa plat nomor di sini bisa diganti dan kita klik apply dan ya. Jadi hanya nah, kosmetiknya aja yang bisa diganti dari mobil ekspedisi lambat ini. Kayak kita coba. Yes. Ya, duit kita berkurang sepertinya. Yap, yap. Ternyata benar. Uh, ini ya, yang bisa kita modif hanya kosmetiknya saja, sementara untuk bagian mesin serta suspensi itu tidak bisa begitu teman-teman uh, cukup sekian untuk video kali ini dan ya yeah, nantikan video selanjutnya ya, yeah. Tidak tahu nih kapan saya akan update lagi, yang pasti mm, ya yeah, bulan ini mudah-mudahan akan banyak sekali video-video baru di bulan Februari oke, okay. see you in the next video, terima kasih telah menonton